Cicik, cicik balik lagi bersama tong spinners seluruh hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini buat kalian semua pastinya ya seluruhnya hari ini kita akan coba membantai Olympus dengan membawa botol 105 ribu saja kita coba pola-pola gacor kemarin dari satu salah satu viewer yang menyatakan kalau kita coba coba manual dulu lima kali terus naik bet Double chain aktif langsung digas ke quick dulu 30 kali terus eh 10 kali ya quick dulu 10 kali terus eh turbo 10 kali baru quick 10 kali katanya sih gitu nanti kita cobalah ya seluruh yang buat kita tahu juga yang bertanya kita main dimana kita main di ada 8.000 pastinya sih itu so gacok tersolid santero jaga dunia harus di sini WD berapapun pasti di perlunas busku dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan info RTP slot gacor hari ini dengan rate yang meyakinkan slot Jadi buat kalian semua selalu sayangkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak dan cuma di RTP 8000 itu kalian bisa mengetahui RTP game live. 24 jam per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri jadi buat semuanya semua jangan ragu cucul-cucul manja di RTP 5000 kan cuma di situs ini kalian bisa tahu game mana yang lagi gacor tidak kayak situs lainnya cuma tempelan dong merahnya jadi dulu Mantap sur kuning atas gendang kasih petir lagi ah, lumayan dong kuning kuning kuning kuning kuning jadi dulu Uduh, kuningnya itu kuningnya kurang dua lagi, us-kuning kalau kan, kan, kan. udah berlaku lumayan lah. Itu tujuh belas kali, 31 puluh satu, anjir, lima ratus Seluruh kita sudah bisa WD di awal sebenarnya, seluruh. Karena kita akan mencoba pola-pola dari viewer kemarin, kita akan kita dulu saja. Terima kasih yang sudah memberitahu polanya, telur besok saya pin komen untuk pola-polanya biar kalian tahu juga kapan gitu dan kalian juga bisa mencoba pola-pola gacornya juga ya sob. ingat pertama manual dulu lima kali terus kurguh 10, 10 kali double jeng aktif terus quick 10 kali double jeng aktif gitu terus aja katanya segitu polanya makanya kita tadi coba udah lumayan tadi petanya mantap juga cuma tergantung juga sih jam gacor sama RTP gamenya makanya selalu saya ingatkan selalu cek RTP game sebelum bermain dan cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui RTP game live per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang main cuma di RTP 8000 untuk linknya saya sematkan di pin komen pastinya ya bosku. langsung gaskan aja gas gas gas gas gas gaskan. masa aja RTP 8000 pastinya yuk pos satu kali lagi itu satu sekitar lagi satu sekitar lagi enggak menjir nanggung kali Yes kasih yang manis-manis kasih yang gue kasih yang mantap-mantap dong bosku karena cuma dia terlaluan ribu pastinya Juga lebih sama atau IRTVG mulai Menurut Rizik nah itu sesuai dengan red gamenya itu sendiri nanggung -nanggu banget bisa ya seluruh ya tuh tuh tuh tuh nanggung kali nanggung kali yuk merahnya dulu jadi lagi dong Aduh mau salah lagi Aduh kuning boleh tuh atau gendangnya turun Aduh gendang turun jadi sih asik nih petirnya mana Aduh birunya dulu ternyata yang harus dijadiin seluruh Aduh atas biru masih hijau hijau atasnya Aduh bukan kuning ternyata tapi merahnya jadi dulu mantap sayang-sayang atas segitelas bukan skater lebih kita coba naiket ya agak berbeda nggak masalahkan telur karena udah profit juga kita coba ke-20 ya lagi hijaunya dulu jadiin boleh nggak mau ayo kasih maham kang kasih yang goreng gore Oh ya buat kalian semua selalu saya ingatkan ya seluruh ya sebelum bermain selalu cek ATP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak terus saya ingatkan juga jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata ya seluruh jika ingin bermain-permainlah dengan uang di game, bukan uang dapur ya seluruh ya. dan jika ingin bermain langsung bisa gaskan saja ke RTP 8000 pastinya karena cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui RTB game live per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri langsung gaskan saja untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku ayo nah, tuh merah boleh kuning boleh nih kalau nggak tin lama-lama tapi juga ya, us pecahnya asik, Lur. Tinggal petirnya doang dari tadi. Teknya juga udah mantep-mantep di luar. no kan? kali 12 konek di luar kan lumayan. 72. Waduh. Aduh, makota kurang dua tuh. katanya tuh udah asik banget, tinggal Ini punya doang nih. Ya, Waduh masih paham kak yang si, manis-manis kasih yang mantap-mantap dong kita coba 30 lah ya <guluh> oke okay. nah, ya sih ya, jangan lupa lektor ya, kalau bermain itu pas mod kalian lagi bagus mainlah sambil ngokok ngopi biar kalian lebih chill lebih santai gitu menikmati setiap alur-alur proses pencarian profiti oleh bus pastinya dan buat kalian semua yang suka bermain Olympus atau Get Olympus, atau yang biasa dipakai Kang bisa dibantu like comment subscribe-nya karena cuma di channel ini, otomatis spin kami menyediakan info slot gacor hari ini, bola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor capture hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, pola slot, gacor gacor hari ini pola pola gacor hari ini pola info slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olifus hari ini pola spin slot gacor hari ini yuk kasih petirnya us kasih petir anjir malah sepatu merah dulu dong hmm. jadi bisa dibantu oleh komentar sharenya biar saya lebih semangat lagi bikin videonya seluruh ya Allah dan buat kalian semua yang ingin mencoba bermain Olympus bisa langsung gaskan saja ke RTP 8000. Karena coba di RTP 8000 kali yang bisa mengetahui RTP le per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku. Langsung gaskan saja untuk linknya saya taruh di pinned ya bosku ya. Aduh, ini belum ada tanda-tanda naik-naik lagi kan? Bos. Oh, kita hal mencoba buik Hai ya, coba kalau turun di 300 240, kita langsung special install saya Salah -salah, layak biasa teori al-in biasanya sih teori itu lumayan lumayan gampang nah, makanya kita nanti akan coba biru dulu merah boleh kuning boleh merah dulu ternyata yuk birunya jadiin dulu Aduh atas cincin skater bukannya. Aduh nanggung skaternya 22 terus dua tuh. Dor atas kuning dong. Aduh enggak mau anjir. Udah enak tuh, bisa nyampe 70 lah, tujuh puluh dua ribu Mantap Yuk, push. Tiga tiga doang. Yuk birunya jadiin dulu. Sayang skater satu biji terus. Aduh ini tiga susah lagi turut satu lagi anjir-anjir cc anjir. mikir dulu kita cari celah kita coba gui manual dulu aja lah ya kita cari celah-celahnya dulu kita cari pola slot dulu kita coba sepuluh kali dulu masih di delapan 4800 ya dapat wisdom pertama ya Suri semoga kita kali kasih JP JP mantap. JP, JP mana kasih yang manis-manis. Hmm. Aduh, birunya dong konekin dulu. Birunya konekin dulu. Kuning boleh turun, kuning boleh turun. Kuning turun asik nih cincin kalau ikut nih. Cincin ikut dong. Aduh, ah, lumayan 7.000 kali 2, raya Turun lumayan 14.000-an. Ayo lagi us. Kasih yang manis-manis lagi us. Birunya dulu, set, ungunya ikut boleh. ungunya ikut boleh enggak. Mau ternyata. Aduh lagi dong merah jadi cincin turun dong aduh kurang dua ternyata cincinnya slow, ayo kasih lagi dong, hmm, ungunya jadi enak nih ungu jadi enak nih atas cincin kasih potir dong, hmm, lumayan lah ya slur, ya, Kita kumpulin tambel-tambelnya dulu aja, ya, masih sisa 8 kali lagi, ayo nggak mau lagi kak. Hmm, biru kuning jadi fix kuning jadi kuning jadi Aduh gendangnya nanggung nih oh, tadi petahnya nanggung-nanggung terus ya slur ayo Aduh kuning-kuning nanggung kuning, pasti oh, jadi ternyata slur Aduh Aduh nanggung angin ditambul udah 20 masih sisa lima kali spin lagi us naikin 41 sama lumayan eh merahnya dulu boleh merah dulu, atuh nggak mau, ternyata mau main juga lah ya, ayo lagi lagi dong, tor, aja nggak mau kak, lagi ya, kacau sih lumayan sih, ya, sudah naik tujuh ratusan kita coba cari lagi lah ya, kita coba cari profit profit lebih lagi lah, itu feelingnya enak masalahnya, kalau nggak enak sih ngapain dilanjut cuma ini ke feelingnya tuh enak gitu loh seharusnya pecahannya asik tinggal ngasihnya itu yang mau ngasih atau enggak terus hijaunya aduh nanti tinggal garis ujungnya ini mau ngasih atau enggak gitu hmm, kita coba buy aja pak ya kita coba buy di baten 4800 ya kita mau double baru -bar ini jadi kan kita nyari frismenya di turbo kita coba buynya di quick tadi kita akan coba ya Yuk uslah kasih paham lah kasih profit profit manis biar kita langsung auto kabur loh tadi pemodal rp ribu juga ya WD, wd sejuta kan mantap us kalau udah main di bed segini juga kuningnya dulu turun boleh aduh sayang atas kuning kasih petir anak nih aduh merahnya banyak banget merahnya pecahin dulu tuh Nahnya dulu cek bertenju. Dor, aduh biru, ternyata. Cincin turun dong, aduh mau tambahin manis tuh, kasih manis, us, kasih manis Aduh Anjir, kurang satu dua. konek lumayan ya, bro. Kuning merah, aduh nggak mau, lumayan lumayan, lumayan kambul udah ompet nih. Masih sisa sembilan spin lagi, yuk. aduh tambahan dong malam empat gelang, banjir. Tambahan yang nggak ngotak nih, biasanya nih tanda tanda profit nih kalau begini. Kita coba ya, itu kesakitan bersama. Jadi kita tanda, tanda profit kalau sekarang langsung empat atau lima biasanya, tur waduh lumayan cincin konek dong merahnya sekalian mantap kuning dua lagi atau biru-bungu aduh ungu kalau mau jadi biru turun kuning-pungu kuning. pasalnya mau mantap lagi seluruh lumayan 300 ribuan 300.000 naik lagi Udah modal satu kali kuih sudah terselamatkan minus Waduh, atas cing atas mahkotak kasih petir mantap tuh 3.000 kali 33 Wuh, seratusan lumayan lah ya udah profit nih udah profit nih ayo tambahan lagi dong tambahan lagi dong tambahan lagi dong us. masih sisa lah tujuh kali lagi. lagi lagi lagi lagi lagi lagi dong kuning merah hmm, kuning dulu deh aduh nggak mau lagi oh, aduh konekin dulu mau konek lagi dong nah. aduh satu kali lagi lah, one, one, last one, dua, dua, tuh dua, dua, lumayan dua, yuk birunya sekalian hijau boleh tuh hijau satu lagi tuh hijau uh, satu lagi dua, dua, 14.000 anjir lagi dong birunya dulu dua, dua, dua, dua, cincin dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, for watching.